Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak Muhammad, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dalam sehari, kita jaya. Teman-teman, semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman. Uh, kali ini uh, ada power amplifier. Ya, uh, ini sudah pernah diuji coba suaranya seperti di link di sebelah kanan atas itu. Oke, okay. uh, ini akan kami bongkar, ya. Akan kami modifikasi dengan konsep baru seperti itu, karena ini cukup eh, apa ruwet lah begitu, dan trafonya juga nggak begitu bagus. Oke, ini mulai membuka eh, dari power supply-nya, teman-teman. Ya, itu adalah power supply-nya menggunakan eh, transistor jengkol, teman-teman sebagai penguat arusnya seperti itu kemudian ini masuk kategori uh, power supply 12 volt 0 ya bukan simetris ya jadi ini keluarannya 0 volt dan 12 volt seperti itu dengan penguatnya itu penguat arusnya kalau tidak salah uh, 3055 gitu teman teman ya ini proses pembredelan pembukaan uh, power supply nya di jumper dengan begitu banyak uh, jalur teman teman ya ini kami menggunakan solder tapi nanti kami juga akan menggunakan alat pemotong kabel uh, pemotong kuku seperti itu teman teman oke okay. Ini sudah hampir selesai Yang untuk power supply-nya itu elko-nya dapat banyak murah Elco elko yang tidak Tidak seimbang nilainya ya Kapasitasnya dan nilai tegangannya Oke teman-teman itu Tapi tetap bisa teman-teman ya Itu 7812 Ya 3055 ya Oke power supply-nya sudah berhasil dilepas Ini elko elko-nya juga mereknya berbeda Artinya uh, Elko dengan merek berbeda kapasitas berbeda itu tetap bisa bekerja dengan baik teman-teman seperti itu walaupun ya sangat tidak disarankan sebaiknya penggunaan Elko itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan umumnya itu uh, nah ini powernya teman-teman oke kembali lagi ke Elko elkonya itu uh, apa harus seimbang lah begitu oke okay. ini trafonya ini masih power supply ya trafonya trafo 10 ampere yang eh uh, tidak tidak murid 10 ampere seperti itu dan ini juga uh, trafonya nggak begitu bagus karena memang sudah pernah pernah apa kebakar begitu ya yeah. itu ada kapasitor apa bank seperti itu di jalur primernya ya 220 untuk menyetabilkan Oke okay. itu nilainya 8 mikrofarad punya kipas itu nah, ini trafonya teman-teman Oke okay, selanjutnya uh, yang akan kami buka adalah tone control ya yeah, teman-teman tone control ini adalah tone kontrol menggunakan Uh, transistor semuanya Ya menggunakan transistor Dan konon ini transistornya Adalah low noise teman-teman Nah ini uh, Apa potensinya Kami buka pelan-pelan Satu persatu teman-teman Ya Pelan-pelan satu persatu Oke okay. Ya Yang sabar gitu dan telah kami lihat-lihat, ternyata ini tidak dimul, tidak dibaut, tidak di skrup Ternyata ini dilem ya, lem tem, lem apa, lem Korea atau lem G katanya orang sini. Saya lupa saya, karena sudah cukup lama power ini. Oke, okay. ya sebenarnya wah ini ditutup teman-teman, ditutup pelan-pelan menggunakan gagang karet ya seperti itu. Eh uh, itu ternyata di lem ya ini lemannya kuat sekali gitu ya, Ini ini enggak rekomendir sekali di lem begini kalau kalau mau dibongkar pasang lah istilahnya tapi kalau istilahnya mau dipaten ya di lem bagus cuma manusia kan sifat hatinya mudah sekali berubah begitu Oke ini kami beredel tutui ditutui ya dipukuli ya menggunakan dua tun kontrol uh, ini GM ya dari produknya GM ya ini tun kontrolnya uh, cukup menurut saya cukup bagus walaupun apa belum ada penguatnya eh uh, apa penguatnya tidak begitu besar lah begitu Ya. Oke, sekarang uh, ini MP3 player, teman-teman. Ini zaman dulu belum ada Bluetooth ya, MP3 playernya. Cuma yang saya ini antena, teman-teman. Buka antenanya. Antena radio. Cuma di sini kelebihannya itu radionya itu peka ini. Ya, menurut saya ini radionya termasuk termasuk peka, teman-teman. Oke, itu audio ya, musik ya. Oke sekarang membuka speakernya teman-teman. Ya di di box ini ada speaker dua seperti itu. Ya. Jadi tone kontrolnya itu untuk yang dua speaker di dalam ini dan untuk yang di luar yang eksternal seperti Nah itu speakernya teman-teman itu uh, masuk berapa in seperti ini? Uh, empat ya. Honda. Oh, Tiga ya, ya tiga inilah begitu. Tiga apa dua? Kalau kalau dua itu lebih kecil dari ini, teman. Ini pakai dua. Ini copotan dari kalau nggak salah dulu uh, kompo ya kompo mini warnanya merah dulu itu kalau nggak salah politron begitu. Dan ini speakernya lumayan enak. Treblenya ini main ini. Treblenya. Nah ini sekarang kipasnya teman dibongkar paksa kibahnya ini di dalam teman-teman ya iya wah ini susah sekali ditutupi tetap tidak bisa ya oke okay. ya yang sebelah sudah bisa ya ya ditutupi lagi ya sampai colpak katanya orang sini kabelnya beredel itu colpak ya oke okay, teman-teman walaupun colpak tetap bisa dipakai ya ini teman-teman hasilnya oke okay, secara umum dapatnya ini ya yeah, oke okay. yang pertama speakernya dapat dua bentuknya seperti itu ini tune kontrolnya teman-teman dari GM pakai uh, transistor ini kipasnya yang colpak tadi ini powernya, power, power amplifier-nya, ya teman-teman. Bisa lihat sendiri, ini uh, MP3 playernya, dan ini trafonya, teman-teman. Oke, dan ini power supply-nya. Oke, teman-teman, ya, ya sekian dulu. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia air, buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, ini masih ada sisanya, ya. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.